Halo guys, welcome welcome back again di channel Sunan Sloter ya guys ya. Di sini kita akan kembali bermain Mahjong Ways 2 ya. Oke, okay, mantap di sini pecahannya sangat madep boy. udah mendapatkan kali dua di sini kali tiga connect. Baru juga mulai. Oh ya guys, di sini gua bawa kreditnya di 900-an ya dan gua di sini main betting gede aja di betting 10.000-an. 10 oke buat kalian simak simak terus ya simak simak terus videonya jangan skip-skip ya itu intinya sih Boy biar kalian tahu gimana cara trik gacornya ya seperti itu guys langsung aja di sini gua spin cepat gua spin ya spin auto di 30 aja gitu ya maksudnya Boy biar lebih fresh aja sih gitu guys Ayo, dong joskan lagi, joskan lagi bisa. Lah. Hmm mantep, ini apa lagi? Notif nih, ah, ngeganggu. Hai hey boy, ngeganggu, ngeganggu. Oh ya, guys, disini gua mainnya di situs gede 77 ya, situs andalan gua, situs paling gacor. Pokoknya dan intinya situs paling terpercaya ya guys seperti itu guys ya jangan lupa buat kalian like like terus, komen, share, dan subscribe di channel ini ya biar gue semakin semangat dan gue bisa makin berkembang dalam membuat konten dan uh, mengembangkan channel ini agar terus menuju ke slot gacor hari ini gitu ya guys ya guys buat kalian yang mau join yang mau daftar ke gede 77 langsung aja guys kan ya linknya gue simpen di pin komen guys seperti biasa jadi kalian bisa langsung guys kena aja menuju ke sana ya hai guys lu eh dapat nih dapat dapat prispin nih untuk Ya guys jangan lupa buat kalian join ke komunitasnya ya komunitas G77 karena sana akan selalu ada event yang menanti kalian gitu guys akan selalu menanti kalian deh ya seperti itu guys di disana eventnya ada apa aja ya kayak free bet seperti itu guys langsung aja guys kan pokoknya kalian cek pola-pola terbaru hari ini di Pragmatic ya seperti apa gitu guys oke okay dan ini gua bocorin uh, di pg shop ya pg shop cara mainnya seperti ini guys langsung aja bisa kalian coba langsung kalian gaskan daftar di pin komen oke okay guys nah, dan sini kita udah dapet 280 ribu ya guys ya baru beberapa putaran oke okay, ada 7 ya sisa 7 putaran nih boy Eh, mm -mm, ya eh, eh, eh, eh, lagi eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, adalah isi paling baca khusus lagi gede kali sepuluh dong abu tiga orang para ibu oke okay, guys di sini kita udah mendapatkan 1.500.000 ya sudah sangat sangat gede boy oke okay, guys kayaknya seperti itu, itu aja yang bisa gua share thank you banget buat kalian yang udah selalu support dan dukung channel ini Uh, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya ya guys ya Dukung terus di SBHI.